Halo, di Donal Mano Let's Talk kali ini mau bicara mengenai satu kata yang sering disebut dan belakangan hari ini masuk ke dalam perbincangan dengan beberapa orang yaitu kata-kata gaptek masa pandemi, hampir semua kita mengalami kesulitan dan banyak cerita yang akhirnya sedihnya tuh beberapa orang mentok gitu dia udah tahu tau si ngapain Bisnisnya usahanya bagus. Hai, yang bikin mentok ini adalah udah bingung nih, Mas Donald, karena sekarang semua serba digital, kita masih pakai aplikasi. Pakai apa? Saya tuh orangnya gaptek. Ah, gaptek yang ini yang saya maksud rasanya udah tidak boleh ya. Kalau saya boleh bilang, jangan dipakai lagi lah istilah gaptek karena apa begini ini memang zamannya digital dan apalagi dengan masa pandemi seperti ini seakan-akan ada sebuah keadaan yang terkondisikan dan membuat bahwa e, kalau kita menggunakan digital dengan berbagai macam variasi, bentuk, jenis, dan lain sebagainya digital sebagai tools itu akan amat sangat bisa membantu kita menemukan jalan keluar, solusi dari keadaan yang tadi saya bilang beberapa orang udah mentok kayaknya dan jangan dijadikan alasan, wah oh, saya gaptek, saya emang udah umurnya sekian ayolah, begini kalau teman-teman perhatiin, saya orangnya gagap sebenarnya emang physically, secara fisik saya gagap teman kegagapan saya, saya tidak jadikan alasan dan menyerah menjadi halangan untuk saya bisa sharing-sharing seperti ini, berbicara, padahal saya gagap tapi saya latihan, saya atasi semua itu sehingga kegagapan saya bukan lagi menjadi alasan buat saya berhenti dan nah, demikian juga dengan gagap teknologi janganlah jadi alasan, tapi mulai embrace mulai masuk, mulai belajar biasakan diri, cari tahu, tanya sana, tanya sini, dan dalam sisi yang lainnya saya juga menemukan cerita bahwa untung loh saya, kami, belajar aplikasi ini, belajar teknologi ini belajar digital ini, dan lain sebagainya sehingga karir saya sekarang saya bisa diarahkan ke sini saya bisa pakai teknologi sebagai tools, usaha saya bisa terselamatkan karena menggunakan teknologi, jadi bukannya mau ngajarin atau menggurui, teman Menyemangati teman-teman bahwa Ayo, jangan gagap teknologi atau gaptek itu dijadikan sebuah alasan untuk Anda berhenti Karena itu hanya Anda sebenarnya yang tidak mau maju Ya, dan ayo sama-sama Dan kalau ada yang mau pertanyaan Saya dengan senang hati akan berbagi pengalaman dan pengetahuan Apa yang saya dapat dan saya tahu selama ini Oke, okay, terima kasih kalau video ini bermanfaat, ayo di sharing ke teman-teman yang lain, di-like dan di-subscribe karena subscribe kan gratis tapi manfaatnya besar buat saya karena saya jadi semangat-semangat untuk bikin video-video berikutnya. Oke, terima kasih sampai jumpa.